Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, lovers dan les lar lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Fativi hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah bersama untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini di kabar pertama kita awal dengan postingannya Bunda Lesti Semalam yang mengunggah potret bersama Afi Basalama dengan keasilamaisa juga persahabat ya, Namun ada sebuah kalimat ucapan doa Dari Bunda Lesti Barakallah fi umrik Momi tersayang Afibah Salamah Masya Allah persahabat Ucapan selamat ulang tahun Dari Bunda Lesti Kepada Afibah Salamah Mudah-mudahan persahabat ya Pertemanan selatu rahmi Tetap terjalin dengan baik antara Leslar dengan keluarganya Abi Ramzi Amin kemudian juga persahabat ya kita lihat nih aksi lucunya Sonya persahabat ya di live tiktok semalam emang ada aja kelakuan gesreknya Leslar apalagi Papa B dengan kelucuannya membuat semua orang pun tertawa persahabat ya ketika melihat Leslar jualan Emang selalu ada aja momen Yang bikin ngakak persahabat ya. Ini namanya totalitas jualan Dari Lesti dan Rizky Bilar Hingga komentar begitu banyak juga diberikan Di antaranya dari Akundara Talib Duh papap -papa abang Fatih Suami tercintanya Bunda Lesti Katanya itu, Masya Allah Ada juga persahabat dari Winduri sonya lagi nge Blackpink Aduh Masya Allah banyak persahabat ya. Selain itu kita lihat juga momen terbaper yang kita lihat di live semalam, Buda Lesti keningnya dicium langsung oleh Papa Bilar. Ini masya Allah, banyak Kebahagiaan selain gesrek, Leslar pun memperlihatkan, menyuguhkan keromantisan dan kemesraannya. Semoga selalu seperti ini, bahagia terus, sakinah bahwa dah rumah tangganya Amin. Kita lagi lagi berikutnya, ada informasi untuk keluarga Konoha ini mengenai live-nya Leslar di TikTok. Sambil nyanyi bersahabat ya Papa B menginformasikan Leslar, Lesti, dan Bilar Ini akan live di tiktok itu seminggunya lima kali jadwalnya Jadi ini jadwal terbaru yang kita dapatkan dari Papa B Untuk warga kuno semuanya Jangan sampai lupa ya Seminggu lima kali bakal live tiktok nih Idul kesayangan kita Pokoknya banjir vitamin Akan selalu disuguhkan oleh Leslar Family Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan selalu dilancarkan segala apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Amin, Masya Allah Ini kabar baik ya untuk keluarga Kodroha. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan Di Diantaranya perselamatan dari El Gemoy mengatakan Jangan lupa ya guys, pantengin live leslar di tiktok ada juga tanggapan dari JBL mungkin satu minggu libur kali ya, buat family time katanya itu, mungkin saja. Ada juga persahabat komentar selanjutnya, dari It's itsme-selly8, jadi liburnya hari apa moi? Katanya itu persahabat ya, kita lihat nih. Ada jawaban dari Eka Susanti355 Kayaknya live tiktoknya di, dari hari Senin Sampai Jumat mungkin ya Katanya ke persahabat ya Ini jadwal terbaru mengenai Leslar live di tiktok Kemudian juga untuk berikutnya Congratulations untuk Buda Lesti Lagu sekali usul umur hidup Jadi lagu Lesti yang keempat Mencapai 4 juta streaming Di aplikasi Spotify Ini keren banget sahabat Alhamdulillah Congratulations, lagu Sekali Seumur Hidup dari Lestik ini telah mencapai 4 juta streaming di Spotify. Setelah lagu egois, Bismillah, Cinta, dan fast dengan Ikhlas, Sekali Seumur Hidup dirilis pada tanggal 15 Juli 2022. Lagu ini membutuhkan waktu 9 bulan untuk mencapai 4 juta streaming di Spotify. Tetap semangat, warga Konoha terus streaming lagu-lagu dari Lestik Kejora. Berikutnya juga kita lihat informasi perolehan sementara voting Lesti di ajang TV Music Award. Langsung diinformasikan oleh L2W. Buda Lesti di kategori video paling ngetlop. Ini mencapai dua lima voting untuk kategori video klip. Dan nomor duanya ada Leodra. Kemudian juga untuk kategori... Lagu Dangdut paling ngetop, Bunda Lesti mendapat 439.469 votes Dan kita lihat kategori penyanyi Dangdut paling ngetop Alhamdulillah Lesti mendapat 868.190 votes Semangat terus ya untuk Bunda L, Mudah-mudahan terus berkarya dan semoga semakin banyak dukungan Yang diberikan dari orang yang tulus mensupport karya-karya Lesti yuk sama-sama kita support yang terbaik jangan lupa SMS dan voting di aplikasi video juga persahabat ya, pokoknya semangat untuk kita semuanya kemudian juga kita lihat di postingannya Toba Boys, dua jam yang lalu mengunggah potret Papa B yang lagi bermain sepak bola yang sudah bergabung kembali dengan Toba Boys ini momen matchnya Papa B, persahabat ya kita lihat namun banyak sekali berbagai tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans kita lihat persahabat dari akun hujan12343 situ mengatakan paling ngeri gua lihat kalau si Bilar main di sini karena tahulah ya rata-rata yang main di sini nggak ada yang bagus apalagi sering bikin pertandingan yang banyak perempuannya ada juga tanggapan dari its underscore eh disitu mengatakan nggak usah posesifin Bilar Leslie aja nggak posesif sama suaminya bahkan yang siapin perlengkapan buat suaminya main bola ya istrinya heran dah berasa jadi istri bilar kali ah katanya itu persahabat ya sadar diri katanya tuh kita doakan saja mudah-mudahan leslar terutama papa bi persahabat ya terus belajar dan menebar kebaikan kita bangga punya idola yang luar biasa yang selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya Kita masih menunggu kabar terbaru Hingga judukan vitamin lainnya Di hari ini tetap stay tune Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik terbaru Dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi Di pagi menjelang siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan Berkomentar bagi menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh